Karena orang hutang mesti dolin, nak nyaw ribas Tapi udah ribas ya Karena dolin ya, misalnya aku dihutangku Misalnya umahku kan rembang, diutang dihutangku orang Jogja itu 10 juta Tak kira contohnya orang modern, misalkan itu orangnya orang pulau Besok, orangnya orang pulau Dihutang 10 juta sama orang Jogja Habis nyawur, hutangnya misalnya 3 bulan yang lalu Uangnya anak-anaknya itu nganggu pulsa. Barang mangkal, anaknya nganti moro rembang. Berarti kembaliin takbiran. Soal wong paling medit moro rembang, ngepis lah. orang atas saya bukan? Uang atas saya. Lain anak-anaknya bingkido, patang atas saya. Barang nggak gue nggak Ini banyak uang medit. Karena uang ramadhan terbatas itu. Kan ukuran utang itu medit dan jelas konversi mana yang nggak ukuran uang medit? Berarti batang atas Barang tak sahur sepuluh juta uangnya mendingin ini. Wah, aku yurukil, nambah sahur sepuluh juta. Lalu ya, kembali naga no ini macam-macam. Ada sesuatu yang saranurani. Kita manggil salamu di nageu kita, siji kita wes jatuh tempo. nganti nageh juga salai kita, nanti Mororono. Padahal dengan nageh dia keluar uang banyak. Orang nuruti uang lomok lah. nageh nageu berarti seno orang cocok. Lo nakarwanjak cocok akrab, berarti rido masalahnya, lewis nganti nake nganti mureng mureng lo seratus contoh. Maka kita ini mau fatwa wajib nyawur sepuluh juta plus uang transportasi nggak daerah diri. Apirah ngomong-ngomong deh panti sosial uang saya itu uang itu yo kalah kelangan duit tenan. Kira-kira rasan itu diu alim Artinya ini kini gua ngalain lo riba ya ora mungkin wajib nyawur plus transportasi. Ngajak goblok. Kon menghabiskan itu semua. Yora iso, gak ada pinter, pintar, tidak goblok. wong nyataan ini, ini kelangan. Transportasi biaya Pulangnya, pulangnya uang tambang alim. Uang tambah kagum yin, Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhirnya tengah-tengah jong ini dong api-apinya. nya yo sing api. Betul sing api, bu yo rasa riba. Tapi yo tambahi sesuai gerbengnya uang itu. Terutama es germeng, Lepannya, yang gerung, loh. Lempanya yang habisin Nabi beritulah yang gerung, mas Nabi diutang jatuh tempo. ya tentu Nabi itu sebenarnya nggak butuh kan ke sunnah Masyur, Nabi tidak salah, tapi ditektir untuk salah Tapi orang salah dosa buatan Ya Nabi itu orang nggak rasa salah, tapi ditektir sing sawangani Salah, benda di sunnah Sebenarnya Nabi tidak akan menyelayani janji tanggal itu tidak akan tapi memang didesain pangeran seperti itu hasil orang itu sampai ahladu alihilkaulah ngomong gue Nabi agak kasar ketika sahabat protes Nabi malah gawe unik innali bil hibil fakimah kolan jadi wong dihak itu berhak rodok ngomel-ngomel Nabi gue Usmanya Nabi gue luar biasa orang-orangnya <laughs> rodok ngomel-ngomel gue -ngomel Nabi Songko pedet caro saya di sahur. sapi ngomong gue protes, hati sedih yang pedet tidak wajah itu untuk mencengkembang juga yang mencengkembang Ya, malah ini tak sampai misalnya, Nanti kita bisa lihat sabi yang mencengkembang Kita tak tahu, kita putih, tak kuning Oh, enggak, enggak, enggak, enggak Tapi jelas, nabi terus disaur sabi Sohabat protes Jadi nabi, khair hukum, ahsan hukum, kodoh Ya, tapi nabi itu tidak Tapi kadang-kadang di desain, di pengeran, sawangannya Salah, jadi aku belajar Mereka kalau Nabi agasa wa ta'ala nah, Allah yang aku ingin, Nabi ini salah Tapi di desain, wong nak ada na di kia nak yang ada ngaji Aku jadi diperhatikan no. Saya contoh, kadang Wong Suwani yang mengel no. Yang ya mengeluh tenang no. Lalu aku jelas gini diru Nanti saya ulama tetap fatwa yang berlaku Nabi, meskipun nah, Allah menghentikan sah Raman saya ini misalnya jadi ahli usul fakir Tetap setuju lagi Nabi Ada wong kafir yang potensi Islam Jadi mendesak di rumah merkoh potensi Sementara Abdul Bin Maktum gak kue kue harus berdino ngaji, tapi aman ngomong ya. Nabi kulo ulang ulang. Ya saya kira uang segitis biasa ngaji, marai ngaji sunat wajib. Sunat, uang biasa? Saya kira Islam ngomong wajib berbuat sunat, wajib. Tentu Nabi merhatiin lo, si ngape? Islam. Cuma santri ini bungot teh. Di jam yang sama, di waktu yang sama terus soalnya Nabi lo. Iya, tiga kali kau umwe wong alim, umwe wong alim searahku bangun. Ya, umwe wong nasional rapati seneng kiai, Iya, kau kawan kan diperhati. Nona esandi biasa ya, damun biasa. Tadi nanti saya ikut, eh, saya belok anjing nabi mereka berhati. Nona wong sing potensi Islam, itu wajib ngurusisanti singgah. Gue, gue, gue mau sunnah, tapi pangeran itu pikirannya pengeran di oleh dibahasan pikiran kue ku nabi, mestinya pikirannya dobel kona ya mbak sambut, kini ya mbak lho singgih sohwane ku sohwane mesti uang kan kudu ana takdimul aham lalu aham disina prioritas disina prioritas makanya pangeran mbak nabi ini kunik ku ya disalahana tapi hukum tetep kona ganti nabi akhirnya caro kena pertanyaan kona mengkafir pahamah masuk islam ambik sandi semua jatuh jeneng caro hukum disini nanti di sana sama soe selam singgalek jeneng wede disalah, noit tua tua jeneng anak wede kiai, ngadeng santri dua lim dan nggak cipuluhan jeneng wede jaluk ki hai nih cari baroka baroka apa yang nggak nggak loh baroka enggak enggak loh enggak loh enggak loh enggak jeneng aja oleh cowok gue ngaji puluhan tahun kok jeneng gue kok jatuh diaimu kersani barokah mbak B gitu coro deh ini orang jaduh khususan jaduhin coro deh ini duwe akal mesti pikirannya gini, duwe runghatu sebuah tak gue swanbamun buat jeneng lu misalnya tangguh tuku popok wis piro, tangguh nyuap bujuku bikin kak ngomel yu. coro deh ini ngak gue akal cara berpikir kan runghatu sebuah tinggulah penting, timbang sekedar ya jeneng, lu kecuali deh ini suka luwe, luwe. Mau sarang gak dia akibat bobo numpak alpatu ya Kan gak diakibat akibat perekonomian. Itu fakir banyuwangi sarang tak beda Zaman ibu sendak rong atau saya. Mau anjuk jeneng. Tapi misalnya kalo aku terus gue, semua harap kau Jogja di nak mau jeneng. Aku ngerti nak kondilam guling ayo biar gak jadi. Cemuang tau kiai. gua blok. Wais ngono tepat, ono wong suwan, so, belajar Islam, ya jajal. Belajar Islam disaingi jalo, jeneng ayo Ah Awas kaya nah, salah fatwa.